Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Nah ini adalah Pernyataan daripada Habib Kribo ya Coba kita dengarkan Ya gelar Habib dijadikan Komoditi untuk cari ubeti Nah apa maksudnya ini Coba kita cek Punyanya Habib Kribo ya Menjelekkan orang justru di bulan puasa itu, manusia tuh punya naluri kemanusiaan yang tinggi, berani mengungkap hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini kemarin saya dapat suatu cerita dari suatu YouTube. Di situ berbicara tentang Bahar Semit, dibalik Bahar Semit yang kadang-kadang sok Islami, sok jihad, sok apit, sok bela-bela nama nabi, enggak di dibaliknya ada kebusukan apa di situ. Ya orientasinya lagi materi. Ini sudah saya sudah mencium dari waktu itu. Kenapa saya sudah mencium waktu itu? Karena Pak Hari ini, maaf ya, dulu ekonominya susah. Ya susah kok sekarang mendadak kaya gitu gara-gara agama. Berarti apa? Dia berdakwah itu orientasi untuk cari duit. Terkadang dia pamer rumah mewah, kan kayak anak kecil mobil mewah. Karena apa? Sudah kelamaan miskin mungkin. Jadi kaget, dia backgroundnya bukan seorang yang mampu lah. Tapi malah saya dengar sempat mau jadi artis gagal apa. Nah ini dia ke agama, ya dia berbicara hal-hal apa? Ya? Orang tuh kalau mau berbicara hal yang batil, orang tuh kalau mau mendukung orang yang salah, pasti datang duit. Kenapa? Ada yang beli. Tapi kalau orang yang membela kebenaran, menegakkan keadilan, itu nggak dapat apa-apa. Mau nah, kalau saya aja mungkin kalau mau beroposisi untuk melawan, saya ikut kelompok-kelompoknya Bahar ini semua besok saya mungkin kaya kenapa? banyak yang mau beli saya kenapa? orang batil itu senjatanya uang nah ini pendakwah ini ada transaksi nah faktanya bahar hidup mampu nah dari video itu diungkap jadi setiap pendakwah ini yang orientasi duit itu mereka punya dayang-dayang ini saya tahu nggak bahar aja, banyak banyak ada dulu se seorang ya, saya kenal Habib, maaf ya nggak pernah orientasi beragama nggak ada agamanya, maaf Kelakuannya nggak islami sudah bisnis TKW cuma modal bahasa Arab karena rata-rata orang bisnis TKW pasti bisa bahasa Arab berkomunikasi dengan orang Arab padahal juga bahasa Arabnya halakadarnya mereka menghafal aja lah itu saya lihat berbalik jadi Habib yang saya bingung ada di suatu spanduk dia jadi Habib loh ancur nih agama begini jadi apa pura-pura sok soleh sok alim orientasinya duit lah Orang-orang gini apa, cuma yang dia bisa kelabih orang-orang awam. Maka nah, mereka kekumpulan sama orang-orang. Gak pernah main di kota. Gak laku bahari kota. Habib-habib nah, kampungnya gak laku di kota. Karena orang kota gak bisa dibohongin. Nah, di kampung itu dianggap yang doa Habib itu, itu doa Rasulullah. Jadi orang-orang itu. itu. Gak sampai doa. Doa seperti bahari, bahari, bahari. itu. Gak sampai. sampai. Kenapa? Kenapa? Dia, dia ada politik. Dia ada kejahatan. Jadi jangan menganggap terus kalau Habib itu doanya makbul enggak lah. Jadi baik saudaraku di sini saya sedikit tanggapi terkait Habib Kribo ya. Salam hormat Habib Kribo. Nah ini kena yang dibahas kan Habib Bahar Bismit. Nah saya tidak kena saya tidak tahu apakah Habib Kribo kenal Habib Bahar Bismit. Apakah pernah ketemu ngobrol-ngobrol? Apakah tahu kehidupan Habib Bahar Bismith eh, di rumahnya? Saya juga belum tahu. Kalau saya, saya sudah sering kali ketemu Habib Bahar Bismith dan sudah beberapa kali ke tempatnya, ya di rumahnya. Jadi apa yang disampaikan Habib Tribo ini? Nah, coba saya kasih pembanding Berbicara politik Habib Bahar Bismiti ini Nyaris tidak mengenal yang namanya itu orang-orang politik Gitu ya Jadi nyaris-nyaris Habib Bahar Bismiti Tidak bersinggungan langsung Bersinggungan dengan orang-orang Yang ada di elit politik Tidak ada Itu yang saya tahu Ya. Garis tidak ada. Kemudian yang kedua. Kok tiba-tiba kaya. Nah, ini. Kok tiba-tiba kaya. Dengan menyangkupakan bahwa jika dekat dengan apa jika menjadi oposisi ya, jika menjadi oposisi nanti banyak yang bisa sewa tidak juga karena saya melihat Habib Bahar Bismith ini tidak dalam kondisi sebagai oposisi konon oposisi karena murni Habib Bahar itu ceramah dakwah mengingatkan ya kan jadi tidak ada satu kolom tertentu yang Menyuruh Habib Bahar untuk berbicara lontong kemudian dikasih sudut, tidak ada, itu tidak ada ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seharusnya Habib Geribu. Kalau mau lebih dikenal dengan Habib Bahar, ketemu langsung dan diskusi. Jangan hanya melihat sesuatu penampilan di medsos kemudian dibahas ya kan ini akhirnya salah persepsi yang dulunya Habib Bahar tiba-tiba kaya memangnya orang nggak boleh kaya dan semua kekayaan kita itu tergantung dari Allah lewat jalur mana yang penting bukan lewat jalur korupsi merampok ya kalau ada yang memberikan sesuatu ke Ibarr itu ya kan tidak ada masalah itu bukan gravitasi gratif Abi Bahar bukan tapi Bahar bukan pejabat jadi sekali lagi saudaraku yang kayak gini-gini ini yang bisa merusak persatuan <laughs> ya mudah-mudahan Abi Kri bersama eh, bisa ketemu Abi dan diskusi langsung kalau ngomong begini kan Bah jan namanya Jadi seakan-akan Habib Bahar nih Semakin berbicara Kencang mengkritik Seakan-akan ada yang biayai, Seakan-akan begitu Tidak ada Jadi Habib Bahar murni ya, Menyampaikan yang benar itu benar Yang salah itu salah nah, Begitu yang saya Karena saya sering sama-sama saya kadang ngobrol sama Habib Bar, terkait diskusi kebangsaan, terkait NKRI. Nah, jadi, ayo, mari kita tetap jaga persatuan Indonesia. Karena saya yakin Habib Bahar ilmunya sangat luas. Habib, Habib Kri, juga luas ilmunya. Nah, cuman kalau Habib Bahar banyak yang simpatik, banyak pengikutnya. Kalau Habib Ribus saya lihat tidak ada nyaris tidak ada pengikutnya di dunianya. atau di di medsos ya. Nah, saya tetap mendoakan semoga Habib Ribus sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Dan terkhusus Habib Barbismih ya, terkhusus Habib Barbismih semoga terus panjang umurnya, lancar rezekinya dan sehat selalu. Baik, pilihnya. Ramadan.